Yo, what's up, ma bro? apa kabar semuanya lu jadi kali ini ma Bro kita kehadiran draw baru ma Bro ya dari mc10 to layer draw oke ma bro. katanya ini lebih hoki mbro ya coba-coba kita tes scroll karakternya 4,60% terus DR-nya 0,0085% bro. Pantasan banyak yang dapat asli 5. cobain deh. Draw roulette ini bro. skin agen ini. Cobain gunakan keberuntungan kalian ma bro kali aja hoki ya. Oke. Okay? Yu sebelum kita gacha langkah baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing mabr seperti biasa aja bro ya. Oke. Okay? A few moments later. Yo selesai mabr. Hu. Ini langsung aja, uh, by 7 sampai 7, eh dapat apa nih? Ayo, hmm. Coba hai, hai, hai, ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, lagi ya hai, hai, Oke. Okay. buat dapatin kunci ya, mah, Bro. Dapat calling card. Alright. Eh, baca nanti Bro. Ini cuma pertama kali ngedraw yang kayak gini, mah, Bro. Ya, biasanya kan kita nge-spin yang kotak-kotak-kotak gitu, bro. Oke, kita beli lagi. Jadi, kita dapatin kunci dulu di sini ya. Yang sebelah kiri ini, mah, Bro. Buat buka kunci yang di tengah nih ya, supaya kita bisa nge -rollet. oke, kita gas lagi ah yalah. hmm lah naik sih, change nya baru naik ya coba kita beli lagi deh ayo bro ah, jangan habis-habisin CP gua lu ah. Oke, dapet kunci lagi, mau bro. Terus lagi deh, masih melerong, melerong. wih, dapet karakter, mau bro. Oke, dapet karakter. Um, Oke, okay. terus ini naik pasti nih, chance-nya jadi 33%. RPD 55%. Hmm. Oke, kita gas lagi deh. Beli lagi aja mah, Bro. Ya. Kali aja dapat nih. Terakhir ya. Habis itu udah mau spin lagi Oca. Eh, uh, ayo lah, ayo lah, ayo lah. Ayo. Dapat, dapat, dapat, dapat, dapat, dapat. Wih, dapat beneran dong. <laughs> nice sekali mah, Bro. Berarti yang di pacet cuma 2000 KP nih. Mac and Dragon's Might nih. mantap juga nih mah, Bro, ya. Uh, karena Kerocha adalah seorang racer, mah, Bro. Jadi kita tuh harus draw nih skin legend dari McTen ya, karena McTen ini sangat instan ke sekali, mah, Bro. Yuk, langsung aja Kocao dulu. Habis itu kita main mamro let's go yuk mau jadi sebelum mau lanjutin untuk kalian yang pengen beli akun COD langsung aja follow instagram @kitajublin mamro di sana gak hanya ada akun CODM ada akun FF, PUBG, ML dan game lainnya mamro tinggal request aja ke admin mamro cocok banget nih untuk kalian yang pengen nyari aku dengan skin Legend atau mitik dengan harga yang sangat murah langsung aja follow instagram @kitajublin oke okay? Yo. Ya ma bro Oce sudah atur lot -nya. Beuh, Mantap sekali ma Bro ya Oke, karakternya Shadow Fall Mantap loh ini Mabruh Gokil sekali, ini Oce gacangnya ini di pagi hari loh ya Uh Sangat untung sekali 2000 CP dapat skin Agent loh Mantap ma Bro ya Berarti sekarang Oce sudah punya make the dari 2 Bro ya Uh Oke okay. Langsung main saja, mabru-mabru aja ya udah di dalam game. Oke, McTen tenel liat nih, mabru ya. Wuh, tapi aeroxnya terima bro, aduh sayang sekali, bro. ini agak ada tembok kecil sedikit ya, menghalangi vision ehm, lebih clear. McTen yang pertama ya, legend yang pertama, atau pisang ya, kan? Atau yang biasa. Nah, tapi ini ya legendary, tetaplah legendary ma bro ada efeknya ya, itulah yang bikin wow ma bro yuk let's go dapat domination nih men Ocha DZ ingin meratakan semua musuh yang ada di muka bumi muka bumi telah bikin mobile udah uh, dua orang ma bro. kaget Ocha, ih eh. dibunuh mekten juga kurang ajar kamu ini songong sekali susu Blade ya? uh Swiss Blade, susu Blade atau mc nih? ya eh, aku sih Mc10 dulu lah ya lagi review mc bro hai mantap sekali mah bro apa susu Blade nih? oh Swiss Blade kan dari, dari jarak jauh oke okay. uh, sabar sabar sabar Yes, eh, hati lo bro. Nice lah. Kita gas lagi, mah, bro. Sini ada orang. aku tahu kamu. di situ Pak. woo, Kamu suka McTern? Mana lah? Aduh, ada di sana. Sini ada orang mau, bro. Ya, kamu ketahuan mau, bro. He, he asik, kan? Mana sih musuhnya? sumpah kelihatan Bro musuhnya sini. Ada orang gak? Good job, nice. weh weh weh weh weh we, we, we, ngapain lu ngapain lu ngapain lu ngapain lu nice semua bro wah gokil sih mana lagi musuhnya buka ajar mereka semua weh mana semua sih halo eh yeah. Mabur muter-muter bahaya, tapi asli yes, sih. mungkin sih masih worth it dipakai. Apalagi map-map kecil kayak samet itu aku sarankan kalian pakai make juga mabur. Walaupun Mekten waktu itu uh, sempat apa ya uh, dibuff buff banget ya. Terus di nerf make up itu kan sempat viral mabur. Kita tahu Nice Good job Good job Mantap sekali Mantap bro Sampai no jam ma bro Gila Wow besar sekali, kalian lah bro, Yang mau eh, eh, matikan, <tuk> <oca. gulau> ya mau aku nih. eh mati aja, Asap, ini nuklir dulu ya bro, ya, wih itu apa tuh, wih musuh kali kayak itu, wih, wah wow, wah, wow, wow, ya dinya lincah, eh. lo Loh lo, lo. tuh hoca udah bunuh banyak kok kayak di situ nya persennya nol ya, bro, ya nggak apa apa lah, kita nuklir dulu ya. Reng teng neng neng anjay, woi cih diambil loh. keren musuh-musuhnya ini ma bro, woi cengalek sih kayaknya, mantap ma bro, oke okay, next time, next kita nih sudah, lagi musuhnya, ah. wih dibokong ya aku tadi ada yang nembakin di tuh belakang sama bro ada suaranya tadi oke okay. weh weh weh astagfirullahaladzim bro ini yang sekali musuh-musuhnya ya uh, udah ada kasih aja banyak kasih aja B nya biarkan mereka mengambilnya oke okay. middle range oke okay lah mobilnya udah Double kill, triple kill, make ten deal. Oke, okay, make ten ini udah make ten ya. Oh, ah, Allah ini make ten -nya aneh. mah bro ngapain dikasih eh, ini settingannya jelek sekali. Nice, oh. tapi jadi gue sama mau Dia keren banget dah. penjet buka diamond. manalah imus ya. Uh, ku pala kau. Oh, nice. Oke, okay, kita sudah menang. <laughs> Main domination muter-muter aja mau Bro, ya. Mantap. Yo, iyo. next dani coy. No clear woi apa sih mapnya bro waduh gak suka utam map kayak gini nih ya lagi pakai macro terminal isinya sniper semua ya udah berarti aku harus mendekatan diri ke pada yang maha kuasa eh enggak bukan begitu uh, mendekatkan diri ke sniper-snipernya waduh Hai. ih sekali kali sniper. Woo! Sniper-nya cocok gokil memang, Bro. Mana musuhnya? Ah. Ini Shockers sih. Woi, di mana we? Makar orang we. gila men, gila gak tuh sniper wocam mantep, smp mantep, ar mantep, Gak gak, gak, gak, gak, boleh begitu, tapi ya omongan adalah doa maaf ya, jadi kita tuh sebenarnya tidak boleh tuh merendah mendarah, mer mer merendah rendahkan diri kita terlalu gimana gitu, ya. takutnya rendah beneran. ya maafin mabro gak kuat lawan air dalam jarak yang lumayan jauh ya koca terlalu barbar terlalu nafsu ini tidak boleh mabro yuk gas lagi kita ras terus aja, ma bro ya kita tuh harus deketin musuhnya terus oke okay? sekarang kita kemit lagi kali ya oh ke kanan ke kanan mabro Bro. nice bro cabut eh nggak pakai quick fix soalnya mah bro mengerikan bro astagfirullah zim sniper halo mana musuhnya iya hahaha tuh aja mbak udah tungguin gimana kok musuhnya itu kelihatan tuh loh sekali doang kah kita kejar bro yeheee lima kill lagi mah bro asyaaap <tuk> <tuk> ini oca main snd sampai dapet uevee 2 kali, shocker si 2 kali, real bang oca beneran Tiba-tiba kali ya pusat itu orang triple sing shot orang triple sing shot tadi ma bro ojek nggak salah lihat tuh triple sing shot piercing shot real deh eh kok nggak bisa pencet ma bro nggak bisa ngetik nih get aksesnya ini aneh nih masem real we can win this kaget ojek ya nah kalau pakai Mac-nya tuh kalau dikagetin gitu langsung grecep ma bro nah kalau bokong, kelemahannya ya, ya udah, mau sih jago apapun kalian kalau terkenal bokong, wassalam. Emang kita inspek dulu mantep mantep mantep mantep mantap lu. Yuk, inspeksi lagi inspek lagi inspeksi lagi. Iddy, keren ya, suka nih sama make yang ini mah bro. Awesome. Teng-teng, teng-teng, ngobrol kita inspeksi, inspeksi dulu. Ih, bagus ya? Tapi lagi bisa kagetin spell lagi. Buat thumbnail, nih, ceritanya ya, cara oce dapetin thumbnail tuh kayak gitu, ngobrol dilihatin dari situ. What the heck, man ini siapa yang left? Maksudnya pada left, kan? Mana yang ya kita play lagi gitu. awas, awas, awas kita tuh harus stick together bro. Oh nice uh, first last one. I can't see him bro. <sighs> di sini ya. Good job, sudah kelar, mantap. Saatnya Ocha bagian garisnya atau testimonial ke kalian. Oke, okay? yuk, let's go! Jadi, ini mau kain sepeda atau testimoni, mempertimbangkan sama deh. Kayak yang pernah Ocha bikin beberapa bulan yang lalu, make tentu jaya nya sekitar oh, hampir setahun yang lalu, sih, Mbak Bro. Ya, 9 bulan, 8 bulan, ya. Oh iya, nah, Ocha pakai testimoni yang sama di... Tanggal-tanggal itu mabro ya Pas jaya, -jaya nya ini mabro Gensi suppressor, extended barrel Steel stock, bio 4 grip Dan yang terakhir 53 round extended reload Nah itu aja mabro Ya udah mabro makasih banget udah menonton Jangan lupa share video ini ke teman kalian mabro Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng mabro ya Kayak gitu ya Kayak gitu aja video kali ini mabro ya. yep, See you mabro, dadah semuanya Yaudah, dadah semuanya See you next!